Akhir. Padahal kita ini Seharusnya lebih Mendahulukan Perkara-perkara yang lebih Penting diantara Perkara yang penting Apalagi perkara itu Tidak penting Atau kurang Penting Yang lebih utama bagi kita adalah Mengutamakan mukoddam, Alal aham Mendahulukan perkara yang lebih penting Contohnya sholat Kalau tidak ada kudur untuk meninggalkan berjamaah Maka sholat itu perkara yang paling penting Kenapa? <tuh> Pertama kali yang nanti akan ditanya dihisap di hari kiamat Itu adalah as -sholat kalau sholatnya baik, nanti hisab berikutnya juga baik tapi kalau sholatnya tidak baik, maka perhitungannya nanti juga tidak baik maka sholat itu perkara yang paling penting karena bainal abdi warrabihi bainal abdi wabainal rabihi karena itu adalah hubungan pribadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka orang yang melakukan menunaikan sholat itu berarti menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu mengingatkan badiru di maghrib. Bersegeralah kalian untuk melakukan sholat maghrib. Di hati lain badiru di subahi subhi bersegeralah kalian untuk melakukan sholat subuh man sholat subha bahwa fi ta'ala siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah Bahwa maka dia itu fi ta'ala berada dalam perlindungannya Allah Ta'ala terus dengan sholat berjamaah kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan jaminan di matubah Perlindungannya Di matubah perlindungannya Artinya orang yang mengerjakan sholat lima waktu Itu akan dijamin mendapatkan perlindungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Fala yang naka kata Janganlah benar-benar menuntut kamu siapa Allah fi dalam perlindungannya. Artinya kalau kita meninggalkan sholat kita meremehkan sholat nanti akan dituntut akan ditanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kaum muslimin Hafidhu ala sholawati wa wusta wa umulillahi Jadi kita diperintah untuk menjaga, memelihara Sholat lima waktu Demikian juga Sholat Wusta Kemudian kita diperintah oleh Allah supaya kita ini menjadi hamba Allah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Ta'ala karena itu akan mendatangkan keberuntungan akan membawa kebahagiaan di dua tempat di dunia dan di akhirat